Tadi malam tidur bersama kita Bersenda gurau Tersenyum dan tertawa Tapi pagi ini mereka Tidak lagi bernyawa Banyak yang ingin minta panjang umur Allahumma tawwil umurana Panjangkan umur kami Tapi takdir berkata lain Iza jaa ajaluhum Kalau ajal sampai La yastaakhiruna sahadan Tidak dapat ditunda walau wala sesahan Wala yastaqdimun tidak pula dapat dimajukan Walaupun susah Sebagiannya mati Tapi sebagian lagi masih hidup Bernyawa Tapi tetap tidak dapat bangkit Dari tempat tidur Meleleh air matanya mendengarkan Suara azan masuk ke dalam ruang-ruang Rumah sakit Ayyala salam Bergetar hatinya Tapi kaki tak dapat melangkah Tangan tak dapat menghayul Apa sebab? Karena nikmat sehat dicabut oleh Allah SWT Sebagian hamba Allah ada yang berlari-lari Berkejar-kejaran di tengah jalan raya Ketika kumandang azan sedang dikumandangkan Badannya sehat Dia masih hidup dan bernyawa Tapi ada satu nikmat besar yang dicabut Allah dari dalam dirinya Nikmat terbesar itu adalah Nikmat istiqamah Para ulama berkata al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada seribu karamah. Karena seribu karamah bila tidak dijaga dengan istiqamah. Maka dia dapat hilang. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW berkata berpesan ketika datang seorang laki-laki berkata. Kau sini wa awjis beri aku pesan. Tapi jangan panjang-panjang singkat dan padat agar aku dapat mengamalkannya. Nabi hanya berkata satu pesan "Ull katakan, aman billah tsumma Katakan aku beriman kepada Allah, setelah itu istiqamahlah." Alhamdulillah. Yang hari ini ketiga nikmat itu masih ada dalam diri kita. Nikmat hidup masih bersemayam ruh di dalam jasad. Nikmat sehat kita masih bisa meringankan langkah menghayunkan tangan datang ke rumah Allah. Nikmat istiqamah Sampai hari ini hati masih tetap bergetar ketika nama Allah dikumandangkan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadakum imanan. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan, bertambah iman mereka. Kenapa demikian? Karena masih ada modal utama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka amal soleh sebagai tambahannya. Imam Muslim membuat satu bab dalam kitab Sahih muslim Al-iman, yazin, wayangkus Iman bertambah dan iman bisa berkurang Kapan iman bertambah? Berada di tempat yang paling baik Berkumpul bersama orang-orang baik Mendengarkan kata terbaik Dalam ibadah yang paling baik Tempat yang paling baik, masjid Bersama orang paling baik, orang beriman Di tempat yang paling baik, waktu terbaik Hari Jumat dan mendengarkan kata-kata terbaik kalam Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka saat ini iman sedang sepenuh-penuhnya berada di tempat yang tidak baik bersama orang yang tidak baik dalam keadaan yang tak baik dalam perbuatan yang tidak baik maka iman berkurang bahkan bisa hilang sama sekali. Nayaazni zanihi nayaazni yahuwah muamin orang beriman tidak akan bersina kalau ada iman dalam dirinya. وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِنَا يَسْرِقُ هَوَا مُؤْمِنَ Pencuri tidak akan mengambil harta orang Kalau ada iman dalam dirinya وَلَا يَسْنِ الزَّنِي وَلَا يَسْرَبُ السَّارِقُ حِنَا يَسْرَبُ هَوَا مُؤْمِنَ وَمِنُمْ خَمَرْ Pecandu narkoba Tidak akan menggunakan khomar Kalau ada iman dalam dirinya Lalu ikrimah murid Sayyidina Abdullah bin Abbas R.A. bertanya kepada Nabi S.A.W Ketika hadis itu disampaikan oleh Nabi Didengar oleh Abdullah bin Abbas Ketika Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis itu Didengar oleh Ikrimah Ikrimah bertanya Ayunza'ul iman Ayunza'ul iman Apakah iman bisa tercabut? Apakah iman bisa lepas dari badan? Lalu kemudian Syabaka bain asabi'ini Abdullah bin Abbas menjalinkan jari jemarinya Sumanaz'ahu Kemudian dia lepaskan Lalu dia berkata iman. Beginilah iman terlepas dari badan Ina tawa. Ketika orang itu bertobat Maka iman masuk lagi ke dalam badan Alangkah meruginya orang-orang yang beramal soleh Mulutnya senantiasa komat kamit berzikir. Hartanya dia pakai untuk berimpah, berzakat, berwakaf, bersadaqah, berjihad, bisabilillah Tapi tidak ada istiqamah maka mati dalam keadaan malaikat malaikat maut mencabut nyawanya ketika itu iman tidak ada dalam dirinya. Wa kadi mna ilma min amalin. Saatnya nanti datang malaikat membawakan amal-amalnya. Ini anak yatim yang kau sekolahkan. Ini penti jompo yang kau bangun. Ini infaz zakat wakaf sodakahmu? Bajal naghu habaat mansura. Tapi kami jadikan amalnya itu seperti debu yang ditiup angin. Tak bermakna di hadapan Allah. Mengapa? Karena tidak ada iman. Itulah yang membedakan orang. Beramal soleh dengan tidak beramal soleh. آمنوا, kecuali orang yang beriman. Dan beramal soleh. Berapa banyak mereka membangun-bangun tempat-tempat sosial. Panti-panti menampung orang miskin susah melarat, tapi tak bernilai hampa di hadapan Allah. Balasannya langsung di dunia, di akhirat mereka hanya tinggal menerima azabnya saja. Oleh sebab itu, satu-satunya yang menyelamatkan kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita tanamkan ke dalam kepala anak-anak kita, yang sesungguhnya kita sesungguhnya tidak pernah menerima anak itu dalam keadaan kosong dan hampa. Tidak ada seorang pun dari kita yang istrinya mengandung 9 bulan 10 hari lamanya melahirkan anak dalam keadaan kosong. Mereka sudah diisi dengan satu program karena sebelum roh itu dibawa oleh malaikat ke dalam rahim, roh sudah siap, sudah bersaksi bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ingatlah. Mengapa Allah awali ayat itu dengan kata ingatlah? Karena banyak orang yang tidak ingat, mereka lupa. Maka Allah ingatkan mereka waqil ingatlah. Taqadza rabbuka bani Adam min zuhurihim dzurriyahum wa ashadakum ala ambusihim. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian, sumpah janji setia, lalu Allah bertanya kepada mereka semua. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Tapi Allah mau beritahu pada siapa yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Saat itu Allah bertanya, Alastubi rabbikum, bukankah aku rabb kamu? Semua roh waktu itu menjawab, Bala syahidna, ya kami bersaksi, engkau lah rabb kami, ya Allah. Antakulu yawmal qiyamah. Tapi nanti pada hari akhir kalian menjawab dan berkata, kami tidak ingat, kami lupa, kami lalai Ketika sampai ke dunia kau sembah batu berhala Sampai ke dunia kau bersembah binatang Sampai ke dunia kau sembah binatang yang melata Tidak dapat memberikan bantuan pertolongan Tidak dapat menolak utaran Tidak dapat mendatangkan manfaat Itulah nasib orang-orang yang lupa maka dikirimkan Allah nabi dari Nabi turun Adam Idris Nuh Saleh Ilyas Ilyasa Zakaria Musa Yahya Isa Daud Sulaiman Ayub, Zurqibli maka mereka semua menjelaskan tentang satu konsep la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah tidak ada yang sebenar-benar hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala la mahbuba bihaqqin illallah tidak ada yang benar-benar dicinta kecuali Allah. Cinta kepada anak-anak akan durhaka. Cinta kepada pasangan hidup mereka akan mati meninggalkan kita. Cinta kepada harta, harta akan binasa. Cinta kepada kuasa, kuasa akan sirna. Maka tumpahkanlah cintamu kepada Dia yang tak pernah berakhir dan maha sempurna. Siapa Dia? Allahu la ilaha illa huwa Bagaimana dia? Al-hayyuh dia maha hidup Al-qayyum dia maha mengatur Dia tidak hanya sekedar hidup Tapi dia juga mengatur segala kehidupan Latas kutu mewarakatin illa ya'lamuha Tidak ada satu daun pun yang gugur Melainkan dalam pengetahuannya yang sempurna Apakah dia mengawasi aku? Apakah dia melihat aku? Apakah dia senantiasa memandang? Dia tak pernah mengantuk Dia tidak pernah tidur Kalau takut berbuat dosa karena atasan Atasan akan tertidur Kalau takut berbuat salah karena orang tua Orang tua akan mengantuk Kalau takut berbuat salim karena orang lain Petugas keamanan Maka mereka pun akan meninggalkan kita Tapi kita takut karena dia Berkuasakah dia? Sehebat apa kekuasaannya lagu mabis sama waktu sama filar apa yang ada di langit apa yang ada di bumi semua milik dia tuh insu mantasha siapa yang mau kau angkat setinggi tingginya waktu zil mantasha siapa yang mau kau hinakan kau rendahkan kau jatuhkan serendah rendahnya biar dikel dalam genggaman kuasamu ada segala kebaikan ya Allah lalu kemudian siapa yang bisa memberikan pertolongan dan bantuan nih semua dengan izinnya tanpa izinnya tak ada yang berlaku di atas muka bumi Allah subhanahu Wa Ta'ala lalu kemudian setelah itu berpikirlah manusia yang lemah Rina dan kotor itu Apakah ada kuasa selain daripada dia tidak ada yang berkuasa kecuali kuasa hanya dia saja walllu dia yang pertama one akhiru dia yang terakhir tapi dia tak berawal dan tidak berakhir Semua yang berawal dan berakhir akan binasa Mengapa dikatakan dia yang pertama Sebelum ada alam semesta Dia sendirian sudah ada Maka dia katakan huwal awwalu Mengapa dikatakan huwal akhiru Dia tidak pernah berakhir Makna al akhiru Ketika semua alam semesta binasa Bahkan malaikat mencabut nyawa itu pun juga akan mati Maka tinggallah dia sendirian Kual akhiru. Saat itu dia berkata, Ainal jabbarun mana orang-orang yang sombong? Ainal jabbarun mana penguasa-penguasa yang angkuh? Hari ini tidak ada kekuasaan. Itulah yang kita katakan. Setiap selesai salat, la ilaha illallah, wahdakul la asyari kalah laul mulku. Hanya dia saja yang punya kuasa. Walahul hamdu. Hanya dia saja yang layak dipuja dan dipuji. Yohi dia menghidupkan. Wa yumin dia mematikan. Wahai dia kuasa atas segala sesuatu.